menikah anti cedoknya tanda tangan, mereka belum untuk menjadikan semuanya. Mau dikasih tangan spesial buat sama Kitty, masih bersama Express.